Assalamu'alaikum Alexsha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu lah wa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid din am ba'd Segmenap Dewan uh, Asatida SKTIQ Dan segenap wadisan Santri baru SKTIQ baik kelas 1 maupun dari kelas 4 yang saya hormati, alhamdulillah di saat ini atau di waktu ini, Allah Subhanahu ta'ala memberikan nikmatnya di antara nikmat-nikmat yang ada. Saat ini kita bisa melaksanakan kegiatan TWSP dengan virtual. Karena masa pandemi covid semoga musibah yang ada saat ini atau virus yang saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu SWT sehingga semua proses kegiatan bisa berjalan dengan lancar semua. Amin. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan saat ini, yaitu pertama, akan saya kenalkan diriku. Nama saya Mu'ahyani. Saya sebagai Kepala Sekolah SDITG tahun pelajaran 2021-2022. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tentang SDITQ Al-Irsad, yaitu SDITQ Al-Irsad ini terletak di lereng Gunung Merbabu, sehingga suasananya sejuk, suasananya insya Allah kondusif, udaranya sejuk. Terletak di Dusun Gintungan Bisa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang visi-misi ya. bahwasanya Visi SDITK al Menjadi sekolah dasar terbaik di Indonesia Dalam mencetak generasi Qur'ani yang bertakwa Cerdas, sehat, jasmani dan rohani serta memiliki kecakapan abad 21 yang bermanfaat an sunnah wal-jamaah. Misinya, yaitu menyelenggarakan pendidikan dasar yang bertaraf nasional yang membekali peserta didik dengan kecakapan abad 21. Kedua, menyelenggarakan pendidikan keagamaan Bermanhaj al-Sunnah dengan menjadikan peserta didik mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran. Ketiga, menyelenggarakan pendidikan jasmani dan rohani yang menjadikan peserta didik sehat dan kuat. Selanjutnya, untuk kurikulum Masjid ITIK al-Irsyad, al yaitu kurikulumnya menginduk di dinas dengan menggunakan kurikulum K-13, dan untuk kurikulum ulang atau identitas, yaitu ada tahfid, ada bahasa Arab dan fikih, dan ada pembiasaan solat, bacaan solat dan fikir. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan program sekolah atau kurikulum sekolah di masa pandemi oleh beliau Sat Munari MDT perkenalkan saya Munari Abdillah selaku Wakil Kepala Sekolah SDTK Alirsad saya izin melepas masker saya akan mengaparkan program sekolah selama masa pandemi baik SDTK Alirsad melakukan beberapa program selama masa pandemi ini yang pertama program pembelajaran via online atau daring dalam jaringan. Program online ini kita menggunakan beberapa aplikasi yang sudah kita gunakan. Yang pertama via Zoom, yang kedua melalui Google Formulir, kemudian yang ketiga melalui WhatsApp Group. Via Zoom biasanya kita lakukan untuk kegiatan belajar mengajar di pagi hari. Kita akan membagikan link Zoom oleh masing-masing guru mapel ataupun wali kelas kepada masing-masing grup WhatsApp mereka. Kemudian, wali murid atau murid akan join kepada link zoom yang sudah dibagikan. Yang kedua, Google Formulir. Google Formulir kita gunakan biasanya untuk pelaksanaan evaluasi maupun penilaian. Dan yang terakhir adalah WhatsApp group. WhatsApp group ini kita gunakan sebagai media, sarana kita untuk berkomunikasi antara sekolah, kemudian guru, wali murid, dan siswa. Selain pembelajaran online, kita juga mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara terbatas di lingkungan sekolah. Tentunya, kegiatan tatap muka terbatas ini melalui protokol kesehatan yang ketat. Di antaranya adalah setiap siswa maupun guru yang akan masuk ke lingkungan sekolah harus melalui screening menggunakan alat termogun. Kemudian yang kedua, sekolah juga menyediakan fasilitas untuk cuci tangan, menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan, baik ruangan kelas maupun ruangan guru. Kita juga mewajibkan para guru dan siswa untuk mengenakan masker. Selain itu, kita juga wajib menjaga jarak Kemudian membatasi jumlah siswa yang masuk melalui pergantian, ya pergantian. Kemudian yang terakhir, kita juga mengarahkan kepada murid maupun guru yang sedang sakit, memiliki gejala batuk, pilek, dan lain sebagainya, untuk menjalani WFH atau work from home, dan untuk murid mereka supaya belajar di rumah. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah sekolah mengadakan kegiatan sosial memberikan bantuan kepada wali murid ataupun kepada guru tenaga pendidik yang sedang membutuhkan bantuan selama mereka menjalani isolasi mandiri atau isoman. Setelah pemaparan program SDITKI Alisa di masa pandemi, kita akan berkenalan dengan tenaga pengajar dan tenaga kependidikan di SDITKI Alisa. Oh iya, SDITKI Al-Irsyad itu memiliki tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten di bidangnya. Mereka adalah lulusan dari pondok pesantren maupun universitas negeri dan swasta di Indonesia. Oke, langsung saja kita langsung berkenalan dengan mereka. Bismillahirrahmanirrahim, perkenalkan nama saya Muktavibillah sebagai guru SDITKI al Irsat Tengaran. Dan saya mengajar mulai tahun 2005. Syukran, Jazakumullah khairon. Bismillah, perkenalkan nama saya Jundullah Sebagai Guru Tafid di SDITK Alirsat Tengaran Sejak tahun 2014 Syukran, wajazakumullah khairon. Perkenalkan nama saya Muhammad Saiful Islam Saya sebagai Guru Bahasa Arab SDITK Alirsat. Saya mengajar sejak tahun 2019 Syukran, Jazakumullah khairon. Bismillah, perkenalkan nama saya Saifuddin Mujiono saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya mengajar sejak tahun 2006. Syukron jazakullah. Perkenalkan nama saya Sutrisno sebagai guru kelas 1 SD ITQ al Irsat, mengajar dari tahun 2011. Syukron jazakumullah hoyron. Bismillahirrahmanirrahim, nama saya Tawilman sebagai guru kelas 5. Saya dan saya mengajar sejak tahun 2000 sampai sekarang di SD Al-Irshad. Sekarang jazakallahu khairan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sesi perkenalan dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SDTK Al-Irshad, kita akan belajar atau mengetahui lebih lanjut tentang peraturan akademik di SDITQ Al-Irsad. Baik, peraturan akademik ini harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap siswa selama dia belajar di SDITQ Al-Irsad. Yang pertama, yaitu tentang waktu belajar. Waktu belajar di SDITQ Al-Irsad itu dimulai dari hari Senin sampai hari Sabtu, dari pukul 7 sampai pukul 13.15. Kemudian pada masa pandemi ini kita sesuaikan ya dari pukul 7 sampai pukul 11.45. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan etika berpakaian atau seragam siswa SDTKI Al-Irsyad. Yang pertama, siswa wajib berseragam atau mengenakan pakaian sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, khusus untuk siswa putri atau santri putri, wajib mengenakan jilbab yang rapi. Peraturan ini juga berlaku selama pembelajaran online. Ya. Kemudian yang ketiga adalah siswa tidak diperkenankan mengenakan pakaian yang sudah sobek, tidak layak pakai, dan lain sebagainya. Baik, setelah seragam atau etika berpakaian, Peraturan akademik yang ketiga adalah terkait dengan keterlambatan. Siswa wajib datang pada pukul 7 pagi, kemudian yang kedua, jika siswa tiga kali berturut-turut terlambat datang ke sekolah, maka dia akan menemui kepala sekolah untuk melakukan komunikasi dan mencari solusi yang terbaik. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan pelanggaran. Siswa maupun santri SDITQ Al-Irshad yang melakukan pelanggaran, yang pertama akan kita tegur ya, atau teguran pertama kita berikan nasihat, kemudian pelanggaran yang kedua kita masih berikan nasihat atau teguran yang kedua, kemudian jika sudah sampai tiga kali melakukan pelanggaran, maka pihak sekolah akan memanggil orang tua siswa atau atau orang tua santri untuk datang ke sekolah, dan kita akan mencari solusi yang terbaik untuk kita bersama. Baik, setelah pengenalan peraturan akademik di SDITKI Al Irsad ini, kita akan mengenal lebih jauh tentang keunggulan dan prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh SDITKI Al Irsad. Oke, kita akan uh, perkenal lebih lanjut dengan prestasi dan keunggulan SDITKI Al Irsad dengan Ustadz Sukemi. Uh, setelah pembahasan peraturan akademik di SDTQ yang sudah telah dipaparkan, maka di sini akan menyampaikan di SDTQ ini juga mempunyai suatu keunggulan, baik itu di akademik, di kegiatan kognitifnya atau di pengaturan, mempunyai kegiatan yang sangat keunggulan di SD Alistad. Di antaranya ada keunggulannya adalah tafid. Tafid ini mempunyai keunggulan dan mempunyai target selama belajaran selama enam tahun, yaitu minimal targetnya adalah 5 juz. Bahkan ketika pembelajaran dan anak lulus dari SD Kalisat ini, banyak yang lebih daripada uh, 10, 12, dan seterusnya yang telah dicapai oleh anak-anak SDT Kalisat yang nah <kosong> ini sudah terlaksana. Dan di Tafet ini juga mempunyai kejuaraan ketika mengikuti perlombaan, baik ketika di tingkat MTG, kecamatan, maupun kabupaten, maupun provinsi. Bahkan SDT Kalisat ini juga mempunyai uh, kejuaraan di tingkat umum Ketika diselenggarakan oleh Pondok Pesantren maupun tingkat-tingkat yang lain uh, Ini adalah kegiatan keunggulan Tafit SDT Kalisat Yang selama ini selalu tiap hari pembelajaran Al-Quran Jadi ada hari tanpa membaca Al-Quran anak-anak selama belajar di SDT Kalisat Di samping kegiatan dan kejuaraan Tafit Yang umumnya kejuaraan di bidang olahraga yaitu kegiatan olahraga dan kegiatan ekstra olahraga yang wajib dilaksanakan di SD Kalir saat ini adalah seperti yaitu bila diri yaitu ada tag wandu tag ini adalah olahraga sifatnya wajib bagi semua siswa dan siswa SD kalir saat ini wajib mengikuti belajar bila diri dan prestasi yang dicapai oleh bila diri tag ini adalah bisa sampai tag tingkat kecamatan baik ketika perlombaan PUBDA tingkat Kabupaten, tiap tahun mendapatkan kejuaraan. Disamping tekwundo atau bila diri ini adalah mewajibkan anak-anak SD ini adalah renang. Karena renang ini dicamping untuk menyehatkan badan adalah salah satu olahraga yang disunahkan. Jadi anak-anak SD alisat ini Alhamdulillah tiap tahun baik ketika perlombaan PUBDA maupun KWSN Alisat, Sd saat ini adalah mempunyai kejuaraan di prestasi renang, yaitu renang mempunyai empat gaya. Ada gaya dada, gaya bebas, gaya kupu-kupu, dan gaya punggung. Ini adalah yang selalu diamalkan di kegiatan <tuh> ekstra renang. Di samping renang juga mempunyai kegiatan ekstra, yaitu menghidupkan olahraga sunah, yaitu memanah. Memanah ini adalah di Berikan pelajaran anak, -anak ketika pembelajaran eskul ini sebagai pilihan untuk melatih emosional anak dan melatih kegiatan anak sesuai dan target dan diinginkan. Ini adalah kegiatan memanah, disamping sunnah juga menyiapkan badan untuk kegiatan memanah. Disamping memanah ada kegiatan olahraga yang lain, ada yang seperti sepak bola, voli putra atau putri, juga ada tenis meja putra atau putri, ada atletik, ini semua kegiatan cabang olahraga yang selalu dilaksanakan di SD Alisad dan mempunyai prestasi baik di Kecamatan maupun di Kabupaten. Ini adalah beberapa prestasi eh, kegiatan SD Alisad baik keunggulan di tahfid, di olahraga maupun di pengetahuan umum sehingga anak-anak SD Alisad juga pernah menjadi siswa teladan baik di tingkat Kecamatan maupun ketika mewakili tingkat Kabupaten. Terima kasih. Untuk menunjang kegiatan belajar be mengajar SDTK Lirsaat, siswa-siswi yang ditemui fasilitas, diantaranya adalah ruang guru, ruang kepala sekolah, gunanya adalah sebagai sarana komunikasi, berlangsungnya kegiatan KBN siswa dan siswi atau orang tua ketika bertemu dengan guru atau dengan kepala sekolah. Kemudian mempunyai ruang kelas, ruang kelas terdiri dari sembilan ruang kelas, di antaranya adalah ruang kelas 1, ruang kelas 2, ruang kelas 3, ruang kelas 4 putra, dan ruang kelas 4 putri, ruang kelas 5 putra, ruang kelas 5 putri, ruang kelas 6 putra, ruang kelas 6 putri. Tiap ruang kelas mempunyai fasilitas, di antaranya seperti proyektor, mempunyai saskrim, mempunyai alat peraga di kelas, mempunyai meja dan kursi, dan mempunyai CCTV tiap kelas menunjang kegiatan belajar siswa, belajar jujur. Kemudian mempunyai fasilitas seperti tempat ibadah, tempat ibadah yaitu seperti masjid, digunakan sholat berjamaah, yaitu anak siswa dan siswi belajar, yaitu ditanamkan sejak dini untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kemudian mempunyai ruang perpustakaan, Ruang perpustakaan ini mempunyai menampung buku, baik fiksi, non-fisik, baik pengetahuan cara agama maupun non-agama untuk menunjang referensi belajar siswa-siswi dalam kegiatan KBM selama di SD Airsad. Kemudian mempunyai ruang klinik atau KS yang di situ mempunyai beberapa fasilitas kesehatan yang Penunjang untuk tenaganya adalah dari para medis baik dokter maupun perawat. Kemudian mempunyai fasilitas seperti olahraga yaitu ada tempat arena bermain seperti lapangan volley, lapangan lompat jauh, lapangan sepak bola, lapangan basket dan kolam renang. Di samping itu untuk menunjang kegiatan belajar siswa dan siswi yang diliberalisasi. Di di di di di di juga mempunyai sarana kegiatan yaitu ketika di akademik seperti alat peraga yaitu peraga alat IPA maupun mamatika Disitu diantaranya ada yaitu globe kerangka, mikroskop, teleskop, kegiatan magnet, dan lain-lain Demikian fasilitas maupun prestasi yang selama ini kami punya dan tetap ingin memajukan lebih berkembang, lebih berbuah, dan tetap semangat mencetak anak menjadi soleh dan solehah, menunjang baik kegiatan di secara nasional maupun internasional. Terima kasih. Demikian dari pemaparan kami, semoga bermanfaat bagi semuanya. Adapun uh, beberapa kesimpulan yang sudah tersampaikan baik dari saya. Dari Ustaz Munari Dan dari Ustadz Sukemi Kegiatan-kegiatan Atau informasi-informasi yang ada Adalah semuanya untuk menunjang Keberhasilan Visi-misi SDITG Al-Qisad Dan Dari Visi-misi inilah Terjabarkan dalam beberapa informasi-informasi itu, harapan besar dari kami dari sekolah. Semoga pendidikan yang berjalan di SD alif saat ini mendapatkan kesuksesan, kelancaran, keberkahan. Saya akhiri wabilator Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.